Sekarang kita akan membahas bagaimana Liverpool bertahan dan bagaimana Liverpool merebut bola tanpa pelanggaran Tanpa sliding, tanpa tackling, dan tanpa tarik-tarik baju jersey Pertandingan sepak bola di Liga Besar Dunia tentu saja sudah sangat maju Permainan cantik pun dapat tersaji karena salah satunya ada wasit yang tegas Wasit yang tegas, memberi hukuman, tendangan bebas, kartu kuning, bahkan kartu merah langsung, tentu saja ini sangat merugikan tim yang mendapat hukuman. Terus bagaimana cara Liverpool merebut bola tanpa pelanggaran berat? Tonton analisis kita sampai selesai. Kita mulai analisisnya. Bola ada di gelandang, maju ke depan, Mohamed Saleh mendekat meminta umpan pendek. Umpan ke Muhammad Salah dan umpan lagi ke Alexander Arnold. Posisi dua gelandang sayap sejajar, umpan jauh ke center back. Umpan ke back sayap Robertson, formasi masih seperti gelas berisi dengan tutup, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Untuk yang belum mengerti, silahkan menonton dahulu video yang telah kami upload sebelumnya. Formasi 433 yang kita asumsikan, seperti gelas berisi dengan tutup, ini akan selalu meninggalkan dua back center. Dua back center yang ditinggal adalah Virgil dan Gomez. Dua back yang ditinggal di belakang ini tentu harus memiliki teknik heading, sprint, dan respon yang sangat baik. Karena biasanya lawan akan umpan terobos ataupun umpan lambung hanya ke depan Tanpa melihat tanpa driba lebih jauh karena pressing dilakukan Liverpool terjadi di tengah lapangan Sehingga dua back center menjadi menara terakhir yang menghadang umpan-umpan liar Liverpool dan bisa dipastikan kalau dua back center Liverpool diganti dengan back yang kurang memenuhi syarat tersebut Liverpool akan banyak kebobolan karena umpan liar ke depan yang susah diantisipasi Umpan back ke gelandang Mohamed Salah menjemput bola Gelandang ini meminta umpan terobos Umpan ke Mohamed Salah Sekali sentuh, Mohamed Salah umpan cantik ke Firmino Firmino kontrol dan umpan Tetapi umpan salah pengertian Bola diambil lawan Perhatikan garis merah atau garis gelandang ini Mundur Walaupun mereka ada di depan sedang menyerang Play, tetapi mereka langsung sprint mundur Ketika pemainnya merebut bola secara bersamaan Mundur Amati dua gelandang sayap yang ikut mundur Sistem bertahannya Liverpool kami istilahkan dengan gelas dipecahkan di genggaman Gelas yang pecah karena tekanan di segala arah ke satu titik Tiga gelandang bersamaan menekan ke tengah gelas Dua back sayap Liverpool juga menekan di titik yang sama Dua back center juga langsung menekan di titik itu juga Artinya ketujuh pemain ini menekan bersamaan di satu titik dan titik itu ada di tengah lapangan Saat bola direbut lawan, langsung tujuh pemain pressing Distribusi bola lawan pun akan berantakan Lama-kelamaan, pola bertahan Liverpool yang seperti gelas pecah ini akan melumpuhkan sistem menyerang lawan Beda pertahanan Inter yang telah kita ulas sebelumnya Kalau Inter akan mundur berlahan mendekati kotak final tidak hulu sebelum merebut bola Back sayap inter yang satu akan mundur, dan back sayap inter yang satunya lagi akan menutup pergerakan lawan. Untuk yang belum melihat video inter yang telah kami upload, silahkan menonton terlebih dahulu. Bola di Alexander Arnold. Umpan ke gelandang tengah. Setelah umpan, Arnold langsung lari turun ke tempat kosong. Ini artinya Arnold meminta bola lagi. Umpan ke Mohamed Salah. Lihat posisi Mohamed Salah. Selalu mendapat kawalan yang sangat ketat. Dan Mohamed Salah pun selalu mendekat menjemput bola. Mungkin sudah ada tiga kali cuplikan video sebelumnya kalau Mohamed Salah selalu umpan sekali sentuh tanpa kontrol. Kali ini pun Mohamed Salah umpan sekali sentuh. Bola direbut lawan, langsung melakukan pressing. Lihat pemain Liverpool saat merebut bola, tidak ada tackling satupun. Yang dilakukan Liverpool saat merebut bola adalah dengan menabrak lawan dari belakang. Menabrakkan diri ke lawan dari belakang membuat lawan kehilangan keseimbangan dan susah mengontrol bola. Tidak ada tackle-tackle, sliding sliding ataupun tarik-tarik baju jersey. Cuplikan video selanjutnya, bola ada di gelandang saya, Robertson. Umpan ke manik, Robertson lari. Naik meminta umpan terobos. Tetapi Mane memilih triple bola ke tengah. Mane umpan tetapi bola direbut lawan. Bola liar ke belakang. Robertson langsung sprint turun membantu bertahan. 7 pemain Liverpool langsung pressing. Gelasnya menekan di satu titik. Tujuh pemain Liverpool melawan 5 pemain lawan. Bola terlepas liar Dan direbut back sayap Robertson yang tadi sprint dari depan Video selanjutnya juga merebut bola dengan bersih tanpa pelanggaran tanpa tendangan bebas hukuman tentu saja tanpa kartu-kartu teknik merebut bola yang bersih itu adalah dengan teknik menabrakkan diri bukan menabrak sekali benturan sampai lawan terpental tetapi menabrak menempel tekan badannya sampai lawan kehilangan keseimbangan dan akhirnya lepas kontrol bola tentu saja Pemain butuh body balance yang bagus untuk menekan dan membenturkan badan Yang dibenturkan bukan badan atas atau dada Tetapi yang dibenturkan adalah badan bawah atau pinggul lawan Bola di center back Umpan ke back sayap Arnold Back Arnold mau umpan jauh ke back sayap yang sejajar Tetapi umpan terbaca lawan dan dipotong umpannya Bola di kaki lawan Arnold langsung sprint Mencoba menabrak lawan Tetapi Arnold gagal menabrak Karena bola keburu diumpan Tabrak lagi dua pemain Lihat posisi saat menabrak Badan dari belakang Tanpa sliding, tanpa tarik-tarik baju Dan bola direbut tanpa pelanggaran Merebut bola dengan bersih Tanpa hukuman dan tanpa kartu seperti itulah pertahanan Liverpool, pressing di tengah, meninggalkan dua back center, dan terakhir dengan menabrak lawan. Subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Video kami selanjutnya sangat spesial, karena akan membahas proses terjadinya gol Liverpool. Cinta sepak bola, maka tetap menganalisis sepak bola, dengan kami analisis bola.